Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Rafa TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Akademi Center, Kampus A UIN Raden Fatah Palembang, di mana pada hari ini Sabtu 26 Juni 2021 tengah dilaksanakannya Sidang Sernat Wisuda Sarjana Terbuka yang ke-77. Berikut liputannya. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menggelar acara wisuda offline secara terbatas di Gedung Akademi Center Kampus A UIN Raden Fatah Palembang. Dalam wisuda Sarjana ke-77 ini, UIN Raden Fatah Palembang mengukuhkan 863 wisudawannya, yang terdiri dari satu, tiga sarjana program dokter dan 14 sarjana program pasca sarjana. Seremoni wisuda mengambil tema meneguhkan Winda Den Palembang sebagai pusat peradaban Islam Melayu Nusantara. Tanpa mengurangi keabsahan dan kenikmatan wisuda, tata upacara dalam bentuk laring hanya melibatkan peserta yang sangat terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Prosesi wisuda secara laring hanya diikuti oleh para lulusan terbaik, tingkat fakultas, dan tingkat program studi. Selebihnya, para wisudawan mengikuti prosesi wisuda secara daring di rumah masing-masing, yang kemudian dipertemukan dalam satu perhelatan melalui aplikasi Zoom. Acara ini dibuka langsung oleh Profesor Dr. Holly MA selaku Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang yang kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Raden Fatah Palembang serta pembacaan surat keputusan rektor dan sambutan dari Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Dalam sambutannya, rektor Uin dan Fatah Palembang mengatakan, bahwa lulusan sarjana haruslah menjadi marcusuar dalam mendakwakan corak Islam Melayu yang moderat dengan memberikan gambaran indah tentang Islam dalam peradaban Melayu. Jadi Begini ya, kondisi covid ini kan kita nggak tahu kapan berakhir ya. Tapi untuk sementara kita eh memperhatikan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Jadi kita menyiapkan dua skema. Skema pertama tentu ada kombinasi antara pembelajaran daring dengan luring. Oke, kita siapkan. Ya, diutamakan nanti kalau memang bisa dilaksanakan luring, yang kita prioritaskan adalah mahasiswa yang baru ya, Angkatan 2021 dan mahasiswa Angkatan 2020. Kemudian mahasiswa yang akan melakukan praktikum. Nah memang kalau untuk praktikum kan harus dipraktekan. Ya kan, sangat penting. Jadi tidak sekedar belajar teori. Itu skema itu kita siapkan. Tapi pelaksanaannya, kita menunggu situasi dan kondisi. Kalau memang sekarang ini kan ada edaran dari Kementerian Agama, belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Kalau memang nanti edarannya sudah keluar boleh dilakukan offline. Maka skema tadi bisa kita laksanakan. Tapi untuk bertahap ya, tidak sekaligus semuanya offline. Tetapi yang tadi adanya prioritas untuk mahasiswa baru yang sekarang yang akan masuk dan juga yang masuk semester 3 dan juga yang akan praktik berkaitan dengan tema kali ini. Bagaimana upaya kita dalam tema pesudahan, pesudahan. Ya, tema kita kali ini kan berkaitan dengan distingsi kita ya peradaban Islam Melayu. Tema ini penting karena berkaitan dengan bahwa dulu pernah ada kerajaan besar di Palembang, namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Dan itu menjadi distingsi kita ya peradaban Islam Melayu. Nah ini untuk tindak lanjut Apa yang akan kita lakukan tentu yang tadi Sudah saya jelaskan ya Kalau untuk prodi kita sudah punya Prodi S1, S2, S3 Sejarah peradaban Islam Yang uh, kajian-kajiannya juga bisa Diarahkan pada Islam Melayu Selain itu juga penelitian-penelitian, baik itu dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, itu diarahkan pada bagaimana menghasilkan kajian atau penelitian terkait dengan peradaban islam melayu, khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Yang tadi yang saya sebutkan misalnya penelitian tentang bagaimana sejarah Sultan Mahmud Beneruddin Ia yang saat ini di di Kebumikan, di Ternate, ya. saya nggak prihatin ketika kemarin ke sana, puncen atau penunggu makam itu, ketika saya tanya saja berapa jumlah makam yang ada di sekitar beliau itu kan ada di, yang saya kira itu adalah pengawal-pengawal atau keluarga beliau, itu nggak bisa jawab, padahal kan tinggal menghitung saja sebenarnya, kalau saya duga sekitar 40 atau 50 makam ya, belum lagi saya tanya sejarah, enggak bisa jawab. Gimana ceritanya Sultan Mahmud Badaruddin 2 bisa dimakan di sana, enggak bisa. Nah karena itu saya kira penting sekali kita lakukan kajian bagaimana sejarah beliau selama di sana, di pengasingan, sampai di kebunikan. Sehingga nanti e, di sana bisa di di diseminasi ya, ketika ada orang yang berkunjung ke makam beliau bisa ada yang menceritakan seperti ini sejarahnya, saya kira penting sekali kita melestarikan bagaimana uh, peradaban Islam melayu di bidang sejarah di Sumatera Selatan. Ah, ya, terima kasih okay. Mendukung hal tersebut, sarjana berprestasi menganggap bahwa pembelajaran di Uin Raden Fatah Palembang sudah maksimal dalam membantu mereka menyelesaikan studinya di Uin Raden Fatah. Uh, perasaan nggak nyangka, bangga, tapi bingung. Jujur uh, di luar ekspektasi ya, karena uh, target sih nggak nggak nyampe ke lulusan terbaik loh. Yang penting bisa selesai studi tepat waktu. Uh, menyelesaikan tugas-tugas selesai sesuai dengan deadline-nya itu aja udah cukup. Jadi dengan dinobatkan sebagai lulusan terbaik di wisuda 77 ini ya jujur kaget. Juga baru tahu kemarin sore waktu geladi dikasih tahunnya juga. Mungkin itu aja. Oh ya. Mengenai pembelajaran masa corona ini saya merasa sangat terbantu ya dengan para pembimbing terutama yang kooperatif dan sungguh-sungguh membimbing walaupun malah menggunakan media online dengan video call dengan Zoom. Karena kebetulan saya risetnya itu eh, penelitiannya berbasis riset ya. Penelitian berbasis riset jadi saya banyak di lapangan. Jadi saya hmm. menghubungi promotor dan kopromotor itu menggunakan handphone, menggunakan apa video call, dan mereka melayani tidak ada waktu. Bisa sore, bisa malam, bahkan beberapa kali saya wawancara dan bimbingan dengan uh, para promotor itu uh, hampir tengah malam. Jadi ini sangat, bagi kami masih sangat terbantu, dan ini sangat membanggakan buat kami, karena kami ngerasa diperhatikan. Sehingga semangat itu terus terjaga, Uh, jadi sesi positif corona tadi itu dengan selalu berkomunikasi dengan promotor, meskipun melalui media online, kita termotivasi terus. Jadi nggak kendor semangatnya. Tidak kendor, jadi terjaga terus. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas penelitian sampai dengan publikasi ilmiah itu dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh uh, pihak kampus. Mungkin itu saja. Pandangan khusus mulai mereka adalah uh, memang kita perlu sekali melakukan uh, penambahan wawasan ya. Karena saya backgroundnya terus terang S1 manajemen, S2 manajemen, dan di S3 ini saya masuk ke peradaban Islam. Dan nyatanya memang disiplin ilmu yang baru dan berbeda justru memberikan wawasan wawasan tersendiri kepada saya pribadi dan mudah-mudahan ini nanti akan kami tularkan kepada masyarakat melalui artikel-artikel yang kami buat dan kami publikasikan semoga merubah pandangan bahwa uh, linearitas dalam proses pendidikan itu dibutuhkan tapi yang paling dibutuhkan adalah hubungan antar ilmu sehingga semua orang punya pengetahuan yang utuh, tidak hanya terjebak pada dogma-dogma ilmu tertentu. Jadi dengan ilmu yang beragam, tentu orang akan memiliki wawasan yang jauh lebih luas ketimbang pada satu rumpun ilmu saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian liputan yang dapat saya laporkan. Saya Erlim Puspitasari bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.